bos bosku balik lagi balik lagi ya eh. kali ini gua bermodalkan 100 rebet dah main sama si usis drill ya eh. usis drill kita coba dulu yang hmm, gini aja kali ya cari naikin dulu udah cukup segini ya ini seperti biasa lah eh, kosongin aja dah gas kan udah nggak usah main banyak-banyak lama ya main banyak lama nggak usah main lama lah, ya main beginian ya santai-santai aja nih katanya jangan main lama, tapi santai-santai aja bingung gue juga ya kalem-kalem maksudnya uh, ini apa namanya kayak centang-centangannya sama puter-puterannya gak usah banyak lama ya sekiranya udah kekocok agak panjang ya kita bayar aja udah ya. hmm, abis ini quick aja quick kali ya quick sama SS 10 gas gen, bos, santai kalem waduh Eh, uh. aduh, ini harus dibeli deh udah delapan puluh empat, 81 tiga, dua, satu. Udah, ini ke turbo kita beli dah. All in aja udah, gak usah banyak cincong ya. Kker, kalau gue putar lagi gue takutnya kurang dari delapan puluh ya gue jual belinya. puluh udah 80 puluh aja All in aja udah, gak usah banyak cincong ya. Nah, aduh, indah. indah Indah indah. Awal yang manis. Santai, mungkin lumayan tembak lagi. Ayo dong, us, Tiduus, tega banget. Us, iya, lumayan-lumayan nih. Wah, jadi lagi cangkirnya. Tembak lagi, us, yuk! Oke, udah ditembak, tapi gak apa-apa. kagak apa-apa ya, santai, sensa sensa bos. Game C13, perkalian udah dua belas santai-santai. Nee. Nee. Mayan, Mayan. Wadah, ya. Terus aku mulai main kurang ajar ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa superbie. Senganya ya. udah ya, udah profit 17.000 lumayan lah ya. Buuhnya tadi berapa lah itu ya? Wah, enggak gitu juga dong, Gus. Nah, Tais, Jangan bikin lama gua, deh, us Aduh. Nee. Walah anjir kena lagi kali 15-nya. Walah. Ya. masih ada tiga spin ya, berubah segalanya ini harus Hmm, kan kalian udah 32 tuh, tegap banget pas saya kagak ditembak. Wah, anjir 920. Duh, duh, 1500. Nah, mampus. Hmm, anjing ya. Duh. ampun, kita lagi gatai gak gue kayaknya ini mah, lumayan bos, udah profit gede, profit gede, ya. tenang tenang, santai santai Aduh. 242, ya, dua ratus delapan dua ya, lumayan, lumayan, isi game bos, main sih semua tenang tenang, baru mulai ya kan, ih udah dua ratus delapan dua, ratus delapan empat ya modalnya cepet, tapi ya ampun masa gue dikasih segini doang ya, gue gedein lagi aja kali ya. Gue lanjutin lagi ya, gue gedein ya, gue tambahin ya Iya enggak? Iya, gue tambahin lagi ya Santai dulu bos 120, 220 bisa, nyampe gak ya? Gas gen, kayak tadi lagi aja Kayak tadi lagi aja udah, gas gen lah Gak banyak cincong ya Kalem. Santai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 Waduh, tanda-tanda apa ini? Nah, tembak dong, Tembaklah langsung. Waduh, tega banget! Wah, tega sumpah Nah, gitu dong. Lumayan, kali empat juga 5, 500, ya. 5.500 nah, ya. Tenang, tenang. Kalem -kalem aja. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Iya, aku perlu pesan doang santai-santai. Pegangan ya pegangan ya, pegangan, gak usah panik, gak usah panik. Oke. Mantap, wah cincin dong, kurang satu tuh. Gak uh, indah, indah, indah ya. Kuning, kuning, kuning. Ya, abun. Dan, yuk aku cangkup kurang satu, kurang, kurang satu ya, yang lain masih tetap kurang ajar santai-santai ya. Masih terus pin ya. Nah, pegangan ya pegangan ya. Pegangan, pegangan. Ini kalau misalnya profit mulu lagi gacor itu berarti. Ya. Lagi gacor, berarti, ya. Aduh, santai santai, Uh, ya, boy. Uduh. Indah, indah, ya. Kampun, huh? naik, mah. waduh, Aduh, Aduh bener, ya. Ayah. Uh. Ya. Profit, lah, ya. Sengahnya profit, ya. Udah profit, ya. Ayah, udah profit, ya. tadi beli. Beli berapa tadi? 120, kan? Sengahnya udah profit, lah, ya gila bos, santai-santai ya beuh leleks ya boy, nah ampun ah, naik mah hmm naik ini profitnya dikit-dikit dulu -dikit ya gedean yang tadi ya gedean yang tadi lah profitnya ini profit masa 148 gocap doang ini dua banget profitnya 28.000 doang aja karet karet ya, tiga setengah gitu Turunin dulu deh. Ayo kayak tadi lah, kosongin kosongin ya. Ehh, profit sih yang pertama profit, yang kedua profit cuman ya yeah. masa kayak gitu masa gua segini doang dibayarnya, ampun ampun naik, wuh loh, masih gratisan dong. Ega banget ya, hijau, oke, okay. cincin, oke okay, jadi biru langit. Nah, ampun, aing mah tembak lah. Tega banget loh. Aji, coba kalau ditembak ya 17.000 tuh. Wih, aing 18.000 remu cok. Wih, Dua coba. Kalau ada petirnya enak banget. Kali 100 dong. Wih, kali 50 dah. Iya, yeah. udah nego juga tetep. Kagak dikasih kali-kaliannya ya. Ampun, aing. Mah, coba kalau tadi ya, Ulu, coba kalau tadi tuh 20.000 Eh, ampun ini juga nggak masalah deh. Ya ampun ditambahin lagi. Coba kalau tadi ya. kali dua ya. Oh tadi dua puluh kali dua tapi nggak apa apa ya. Nikmatin aja prosesnya. Ya. Nikmatin aja. Oke, taruh santai-santai ya. Tenang, tenang ya. Ini 10 lagi ya tadi. Boleh, lah udah ntar pas bayi kita naikin aja ya kita naikin aja deh kita 240 ya barangkali aja kan langsung gokil kan cacing cacing aduh ampun cacing cacing naga-naga ya ayo jadiin lagi gak masalah, gak masalah ya. ini lagi gacor cok, gila lagi gacor nih emang ya lagi gacor lu lihat deh ya. pecahannya di luar aja ketembak aja gede banget tadi ya. tembak-tembak dulu, loh gacor gacor nih aja 138 bos oh santai santai bentar bentar ya fokus dulu ya ini kita naikin. Sepatu ya. Ini matiin ini. ini tadi turbo ya. Ah, udah gasken aja ya. Kita lihat ya Cacing-cacing bos, naga-naga ya. Jangan sampai jadi kodok loh ya. Pilihannya cuma dua ya. Ada cacing sama naga udah gitu doang. Oke, tenang. Nah, siap boy, lumayan kena ya. Hmm, ya kurang satu padahal Tuh ampun naik nah, mah Nah, kelat. aduh rumah kota. Ih, anjing, kurang satu rumah kotanya. Ampun, ampun eh ke apa-apa, santai. Waduh, selayar jo. Kuning kuning. Nah, ampun selayar lagi. Tembakannya, ih. Tega banget, tega banget tembakannya kagak dikasih. No, nah, no. Nah. Maya, diganti di sini. Waduh, eh. kamu, kius ya. Eh. Cius, ngamuk, udah perkalian 18 lumayan, seenggaknya ya? Oke ya? Alas ya, boy, mampus, mampus ya perkaliannya 3, 3, 3, 3. Udah dituarin, ya? Waduh, tiga tiga, tiga puluh, tiga nih, tiga tembakan, tiga tembakan loh. Ayan, lumayan nih, ya. tapi belum ya, belum ya, belum balik modal ya? Masih belum balik modal nih, ya jangan malu-maluin gua loh, jangan malu-maluin. Walah sia Tembak Waduh. Walah. Tembak. Nah, turut banget, turut banget ya perkalian 29. Lada, lumayan, lumayan. Ini mau udah bukan balik modal lagi, udah profit, Cok Cok ampun, aing maya, lagi gacor, lagi gacor emang bener-bener ya. Tenang, tenang. Waduh, pegangan-pegangan. Oke, santai, santai ya. Aduh. Wah. Ampun, AIMA 4.800, oke. Okay. Waduh, anjing. 6.700. Iya, ampun, lumayan. Lumayan, udah profit ya, Udah gede banget. iya Lihatnya, bosku, Sensa-sensa, ya. Berapa ini berapa nih? Gopemo udah lebih ya di total, ya. Waduh, 600.000. Pas, cok. Last, last, santai. Beuh. Anjay. Masih berlanjut, ya. Masih ketagihan. Waduh, 7.000. Tembak dong. Wih, anjing. 26.000 tembak apa? Ustega banget. Ih satu mak lega lega manis manis lega boy sejuta ya. ampun sensa sensa bosku ,600, juta ah dingu, banyak banget Anjing modal cuma 100 doang lu lihat kan aduh ampun naik lagi gacor ini emang benar-benar ya ah, lu lihat delapan cok Udah mau ngapain lagi? gua modal 10.000 Eh 10.000 ribu, 100.000 ribu doang ya Gila gila gua main di bon aja 138 ya Jangan lupa di like like and share share ya Di subscribe juga ya Udah ya Dadah